Oke kembali lagi bersama Rumoto Vlog. Mohon maaf suaranya agak lemes. Soalnya lapar tuh, belum makan. mau makan apa? Ayam geprek tapi belum buka. Ya, emang sih masih pagi ini masih jam 8 tapi udah lapar. Jadi hari ini tuh kita mau servis rutin. Nih, ini mau ganti oli. Terus ini ada benerin ini, ini apa nih? Aduh, Indikator apa sih namanya nih yang orange? Nah, itu dia nyala terus sama itu doang sih, ganti oli sama benerin ini tuh ke Yamaha. Kasihan di motor, udah berapa hari nggak keurus? <laughs> Seminggu lebih ada nggak keurus? Cuk ini aja kotor, nggak dicuci. Cuci emang jarang keluar sih, makanya nggak keurus. isi bensin dulu terus beli oli isi bensin beli oli tapi aduh ini nggak bisa diajak kompromi anjir udah sakit lambung ah, mau nyawa, nyari makan dulu berarti isi bensin dulu soalnya udah kedap kedip bukan berarti mogok di jalan Ini baru konten lagi kemarin bikin konten di Papua kan, tapi cuma sebentar kemarin ke Papua tuh balik ke Papua cuma berapa hari tiga hari atau empat hari sih pokoknya datang tuh hari apa ya Jumat kalau nggak salah hari Rabu udah balik oke lanjut lagi sekarang beli apa beli oli dulu. kasihan dia jarang dipakai sekalinya keluar cuma ke Indomaret beli rokok udah gitu doang udah jarang nggak apa belum ngonten-ngonten baru ngonten lagi nih harus diisi dulu perutnya baru apa ngomongnya lebih bisa lancar lagi ini apa coba oh udah mulai masuk sekolah sekarang udah mulai tatap muka iya udah mulai tatap muka sampai kapan tuh mau sekolah online terus ya emang ada teknologi maksudnya sekolah online tapi kan apa ya harus dibarengi sama sekolah offline juga kan ya setengahnya kayak minggu pertama itu sekolah apa tatap muka offline terus minggu kedua online ya kayak gitu mungkin bisa nih kalau online terus anjir bego lama-lama anak-anak sekolah offline aja masih bego apalagi online mau sampai kapan gitu orang mau semua aja pada buka masa iya anak sekolah nggak masuk bukan cuma anak sekolah doang sih eh maksudnya bukan cuma SD doang SD SMP sampai-sampai kuliah maksudnya jujurnya Aing deh kuliah online apa ya cuma gitu doang aja materi teh masuk masuk kelingkat kanan eh masuk kelingkat kira perut telinga kanan sih lah masuk telinga ke kiri keluar telinga ke kanan gak ngerti kuliah online teh cuma dosen kalau kuliah online mah paling cuma ngasih slide gitu ngebaca udah gitu doang sebelum corona kan kemarin tuh satu minggu Tetap muka minggu pertama maksudnya Iya satu minggu tetap muka terus minggu depannya tuh online gitu selang-seling jadi masih rada ngerti lah ini sekarang online terus, ah, malas yuk, nggak ngerti sama materi itu. Kan udah sekarang mah udah vaksin, udah apa masa yang enggak tatap muka? belinya Beli daerah sini karena kayaknya yang ada cuma daerah sini sih motor 5100 ini dia kita belinya di sini aduh agak an antri lumayan lah nanti di Yamaha juga pasti antri padahal udah pagi cuy eh, maksudnya udah dateng dari pagi Oke, ini udah beli olinya, motor 5100 Sekarang kita lanjut ke dealer, ke service center Yamaha. Alasan pinjem motor Mbaknya Bilang mbak pinjem motor Kemana ke ATM ke ATM sekalian nyari makan maksudnya Daripada antar Makan dulu pas datang Antri soalnya kan hari jumat Hari jumat kan pasti pendek Paling sampai jam berapa soalnya ini juga pasti benerin kabel-kabelnya atau enggak ecu ecunya buat ngilangin ini, ini indikator oranye ini indikator apa water pump atau apa gitu hmm. water pump siapa indikator injeksi injektor iya bener kan dia nyala terus udah lama sih dari yang checking putus itu Yanti oli cow makan ganti oli nih awalnya dari sekring waktu itu putus terus sama saya diganti semua sekringnya sekalian Nah dari situ nyala terus oh awal dari sekring kemarin ganti sekring Hai Oli Olin oh, Hai 15 v3 v4 mah belum keluar tuh v4 makan baru rilis ayam sering Nanti kita lanjut lagi. Oke, udah beres. Ini habis cuma habis 75.000 doang, Cuk. Ganti oli sama apa tadi? Oh, ini benerin sensor ininya. Tadi cuma direcet doang, eh reset. <laughs> reset bahasa apa? recet Jadi cuma direset doang Eh apa ECU-nya. Karena emang paling cepat sih dia itu reset ECU daripada harus nyari-nyari kerusakannya di mana. Soalnya kan kalau yang speedometer kayak gini yang nggak full digital. Kalau ini kan nggak full digital cuma di bagian ini aja. Kalau ini masih analog. Kalau yang nggak full digital itu dia cuma bisa nampilin kedipan lampu. Maksudnya kalau error. Jadi kadang ada yang lampunya nyala terus. Ada yang lampunya kedap-kedip. Lampu oranye itu. Terus kalau kedap-kedip itu biasanya dihitung berapa kedipan. Nah itu baru bisa ditentuin. Itu berapa kedipan berarti error berapa. Kecuali kalau... Yang udah speedometer full digital kayak Aerox, iya. Kalau kayak Aerox itu kan, dia udah bisa nampilin kode errornya kan. Jadi nggak pakai kedipan-kedipan lampu. Jadi nanti error berapa gitu, udah muncul kodenya karena udah full digital, bisa nampilin angka. Kalau yang masih setengah analog kayak gini ya, pakai lampu. kotor dulu, kasihan soalnya. kotor udah berapa hari belum dicuci? Hai, cuci kasihan dia udah nggak keurus berapa minggu seminggu lebih ya hai, taruh di sini aja hai, hai, hai, Kayaknya tadi masih ada kembalian, sih. <tuh> Nanti kita <tuh> lanjut lagi. Kalau udah beres, dicuci. Mau oh, kotor sekali, cowo Udah kayak berapa ini? <tuh> Wah, malas cuci kemarin. Jarang keluar soalnya. di kamar, terus ngerjain itu. Oke, okay, jadi ini udah beres, luar beres. <laughs> jadi akhirnya dia bersih lagi. Jadi nanti apa aja yang mau diganti? Banyak sih. Ini sarung jok. Ini lubang-lubang gara-gara kucing, Cuk. Ditinggal jadi apa? Ditinggal motornya dijadiin tempat ngasah kuku. Jadi nanti diganti jok, terus handle nih, handle kiri kanan udah mulai burik, bekas jatuh juga, terus Nanti ganti wheelset juga depan belakang ganti wheelset baru. Nanti pakai velg apa, tromolnya pakai apa? Nanti tunggu aja pokoknya. Pokoknya ganti wheelset baru depan belakang terus jok sarung jok sama handle kiri kanan. Kalau ban udah pasti, ban baru juga pasti sama wheelset sekalian kan. Terus sama apa lagi? Oh ini, swing arm. Jadi nanti swing arm sama sok depan Pakai real jam dulu, sama swing armnya pakai yang replika listless. Nanti nunggu barangnya datang, pokoknya semuanya. Soalnya mesin yang yz dua setengah, coklatnya 25 dua setengah belum datang. Katanya masih bulan depan baru ready stok lagi, jadi nungguin. Jadi untuk nungguin, sama apa sambil nungguin kita pakai yang itu dulu, real jam sama yang swing arm replika. Daripada apa nggak bisa ngonten ya kan? Jadi pakai itu dulu, nanti sekalian kita review USD Real Jam Buat di WR kayak gimana Pokoknya lumayan banyak sih nanti yang diganti Tinggal tunggu barangnya datang aja Lagi dikirim soalnya Nanti kalau udah datang pasti dibikin video Nggak mungkin enggak lah Uff Endah, ini ya. udah dicuci bersih Udah diganti oli, servis Masukin rumah lagi KTM dulu beli rokok, ngambil duit beli rokok. Maksudnya oke, jadi mungkin video hari ini sampai di sini aja. Video gitu doang sih. Service daripada nggak ada konten ya kan? <laughs> Mending service sekalian gitu. Service kalian konten maksudnya. KTM nah, dulu kita beli rokok, eh beli rokok ngambil duit maksudnya. Terus beli rokok. Oke, jadi nanti ditunggu aja konten apa? Unbag unboxing, unboxing, unboxing part-part modifnya nanti kalau udah datang. Pokoknya lumayan banyak nantilah yang diganti. Nanti itu jadinya paling paket modifikasi supermoto. Karena lengkap sama wheel seat semua, wheel seat, terus swing arm sama USD. Sama pretelan-pretelan kecilnya. Soalnya ini motor juga udah butuh penyegaran. <laughs> udah banyak yang pudar, Cok. Ini handle juga udah mulai pudar sama ini lecet kan pas jatuh, terabas. Bukan jatuh pas terabas sih, apa? Jatuh pas parkir. Pas parkir ngeglunding, eh, ngeglunding, ngeglundung, ngeglunding. Oke. Okay. Jadi cukup sampai di sini videonya untuk hari ini. Ditunggu konten-konten selanjutnya. Kita lewatin Uh, uh. Sekarang udah pakai motor ini. Jadi polisi tidur, terus rail kereta kayak gitu enggak ada kata pelan. <laughs> Kalau pakai motor Jupiter kemarin iya, <laughs> langsung ngegludak sok belakangnya sama sok depan. Oke. Okay, see you next video.